Darel, anak hilang di Subang belum ditemukan sejak tanggal 24 April tahun 2023. Hingga Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023, sudah dua pekan kehilangannya masih misterius. Anak hilang di Subang itu jadi perhatian nasional karena di awal kehilangannya, sempat diviralkan bahwa anak itu diculik makhluk halus. Pasalnya, dalam narasi yang viral, Darel bersama orang tuanya, mudik dari Jakarta ke Subang kemudian di Subang menempati rumah kosong yang sudah tidak ditempati tak lama kemudian Darel hilang hairudin ayah Darel, si anak hilang di Subang mengatakan anaknya itu dikenal sebagai anak yang hyperaktif sebelum hilang sang ayah mengaku bahwa anaknya sempat mondar-mandir ke dalam rumah yang sedang dibersihkan untuk mengambil diskuit. namun Tak lama kemudian tepatnya sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Hairudin menanyakan keberadaan dari Darel kepada istri maupun keluarga yang berada di lokasi. Dari saat itu, Darel pun secara misterius hilang. Sebelum hilang, kata Hairudin, istrinya sempat melihat Darel bermain di halaman rumah. Saat itu, terakhir kali Darel terlihat mengejar anak ayam. Namun, tak lama kemudian, Hairudin bersama keluarga lainnya sudah tak lagi melihat Darel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 Integelan Polres Subang juga dikerahkan untuk menyamar dalam melakukan pencarian Darell. Aku keluar, kesaku. Tapi Darell udah gak ada. Jam berapa, Dede, ini, abang keluar? Jam 1. Jam 1. Kan baru aja dia keluar, kok langsung gak ada. Udah berperan ke pandai, aku langsung keluar. Langsung kesaku, tak ada yang nanyain. Darell ada gak? Gak ada. Di, Dicari-cari, gak ada. Gak mau mungkin setelah darah keluar selang beberapa keluar ada orang ada. Oh, ada orang positif, ada orang <tuk> di ada apa sih kebon apa yang ya, rambutan rambutan deh emang lihat siapa lihat sana <tuk> <Dini. tuk> tadi kan ini Yang buah, yang buah. Bisa, anaknya itu memang hiperaktif ya Pak? Oh iya Katanya iya Pak, sebelumnya belum pernah ketemu anaknya yang paling kecil? Ya? Ya, belum, Pak semar Tahun kemarin memang ketemu, baru belum bisa jalan belum. -bis. Masih kecil, oh, kita berpacau Saya parah, belum Saya hilang Saya tidak Kurang di kurang buraki Tapi, Tapi artinya Lihat rumahnya, bisa nggak Pak? Di rumah? Lihat, oh, ayo, ayo, ayo, sekunyi -sekunyi, oh, kan? Iya. Ada yang apa kan? apa-apa Ini PRT-nya Bu ada Ini. Ini. ini. apa namanya? Dia mau tutup parah ini. bisa, Pak ada apa di atas oh bisa ada apa Bukan, alat alatnya atau oh, iya. sembunyi Silahkan. sendiri ya kan Pak? lebih anak dari sini ah dari mana oh udah nyampe hari tanggal berapa jam berapa bapak pulang, -pulang. ke bapak rumah pokoknya pas saya kebetulan ada apa ada apa belum nah ini situ di jam itu katanya hilang ya um, belum belum kejadian saya nyampe dulu ketemu anak itu mau buat cakcil itu ya, pakai baju apa dia pak? pakai nah, pak sama, -sama. Oh. Nah terus dia ngapain? Ya main main. Terus main aja sama siapa mainnya? sendiri kan kakak-kakaknya pada jajan pada beli seblak. Jajannya di mana? Di belakang rumah saya. Oh bapak rumahnya di mana? Seri sebelas persis. Oh yang rumah situ? Iya. Nah, nah itu kok nggak ada yang lihat pada kami di sini? Ah, nah, ya awal mula mulanya mau nah, diperhatiin Bu. awal mulanya diperhatiin di posisi saya juga kan disitu lagi ngobrol sama itu iya lagi ngobrol iya lagi ngobrol ya sepengetahuan sebenarnya kan saya anak itu ada jauh juga gak jauh dari sekitaran itu saya gak berpikir bahwa eh, anak itu hilang atau anak diculik kenapa saya berpikir ah. sih jauh dari jangkauan ah. Terus, terus <atau, tuh> dan kalinya paling saya nyari-nyari nya -nyari ke kebun-kebun dan ke sisi rumah-rumah ini aja ke tetangga-tetangga mm -hmm. kayak kita Bapak macam siapa? Pak Mahmud. Pak Mahmud. Pak Mahmud pulang dari kerja udah tahu kalau kakaknya mau datang ke sini. Udah dari istri. Mm -hmm. Cuman saya belanja masih banyak yang beli. Oh, <laughs> kerja di mana kan? Aja aja Saya jualan. Jualan apa? Jualan telur gulung di Makam. Oh. Waktu itu kan masih hari apa? Jangan lupa like.